Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan uh, kami, Kusma Kreatif. Channelnya di Pilambung Oke, okay, di sini saya akan uh, memberikan sebuah tutorial uh, bagaimana cara mengecek hadits yang penuh. Nah, kita misalkan ada uh, permasalahan nih, permasalahannya seperti ini biasanya di hard disk kita tiba-tiba kok sampai scene nya itu nyampe 100 berapa giga gitu ya tinggal sedikit nah itu cara mengeceknya gimana biar ketahuan digunakan untuk apa saja di sini saya akan memberikan tutorialnya e, di sini ternyata ada aplikasi yang digunakan untuk e, mengecek hard disk ya namanya size 3 size, nah seperti ini logonya ya, teman-teman uh, mungkin agak asing di sini. Ada yang sudah pernah gunain juga, kita di sini ada yang berbayar, ada yang gratisan, tapi di sini uh, disediakan yang gratis saja pakai 3 size ini ya. Uh, kita download dulu 3 size-nya, di sini free download, uh, kita download, nah di sini ada yang gratis, kemudian trial 30 hari ada yang 30 kali ini yang profesional ya, ini yang personal. Oke, eh kegunanya ya berbeda-beda ya namanya fitur gratisan dan fitur berbayar. Kalau yang free ya ini tersedianya hanya filter scan result ya. Jadi hanya memfilter aja atau scan aja. Kalau yang berbayar yaitu file yang besar mungkin ditemukan kemudian di sini ada versatel file search atau duplikat menemukan duplikat file kemudian di sini bisa export Excel HTML dan email ya. yang terakhir automatic support dan command line option Oke kita kayak akan menggunakan yang gratisan saja uh, untuk contoh saja ya di sini kita, saya sudah download dan teman-teman bisa download di sini. Klik dua kali, nanti langsung download. Uh, klik di sini free download ini, dia langsung download. Kemudian klik dua kali untuk di install Next, next aja. Uh, setelah selesai, baru kita buka. Uh, kita bukanya bisa langsung dari folder? Misalkan yang kita akan cek di D nih, kode penuh nih. Kita klik double klik, klik kanan, di sini langsung resize free atau cuma hanya scene nya saja kita di sini klik kanan resize free coba kita lihat nggak harus dari menu program start program oke langsung saja uh, kita cek di sini ini sedang running ya sambil menunggu kita cek apa file yang besar loh dc program file c kita uh, di sini kita bisa melihat bahwa ukuran yang besar ini berada pada uh, 6,7 GB file ini file apa aja sih kok bisa besar? Nah terus kemudian ini file apa ya? Oh user ternyata nih kalau user kita misalkan ada banyak ini bisa kelihatan misalkan kita pakai RDP tuh yang di uh, diakses oleh banyak orang kita pasti di sini usernya banyak karena di sini saya cuman menggunakan dua user HRD dan Lenovo ini jadi ya hanya dua user dan yang aktif saat ini yaitu user Lenovo dan user HRDGA dan user Lenovo ini ternyata makan space sangat besar ya 93,4% dari dari 37,7GB ini nah selanjutnya selain itu ada sekitar 5,1% ini digunakan oleh HRD GA ini. Ya, coba kita cek ya. Ini cara ngeceknya. Ngecek rootnya ya. Kita cek di file ini. Kok bisa besar 7,1 persen? Ini masih dikit ya. Ternyata yang paling besar ini berada di users ini. Windows 21,9 persen. Nah, kita cek yang paling besar penggunaannya. Pada ini cuma 7% ini cuman 11% 21 nah ini berada di sistem ini ya kemudian uh, di sini yang paling besar di mana? Oh ternyata di drive storage ini isinya apa ya kita cek dulu ya uh, kita cek Oh isinya kayak gini nih makanya kita kalau nyari ngetrace apa yang besar yang besar uh, yang digunakan kita pasti tahu prosesnya Oh ini, ter, ini ternyata besar nih tuh jadi kalau file yang 00 ini enggak bisa dibuka ini udah pasti kosong ya jadi yang dibuka yang ada ininya aja warna ungu ini Oke okay. terus itu mesken ya jadi kita bisa refresh lagi kita cek lagi Oh ini ternyata 100 itu hanya digunakan di sini Jadi 6,7 giga ini digunakan di 6 files ini udah tulisannya 6 files ya namanya ya. Nah setelah saya scan oh, tadi belum selesai ya. Oke okay. uh, setelah selesai di scan ternyata ini yang paling besar. Itu sih ya untuk memfilter ya kalau apa namanya kita hadis kita tiba-tiba penuh nih tiba-tiba penuh apa nih ya kita cek di usernya uh, kita masuk ke ininya ke apa namanya usernya ini akan ngecek dari root kita, dari sistem C bagaimana kalau mau ngecek di sistem D juga bisa e, sama ngeceknya nah, kalau dari komputer, ya langsung aja dari komputernya di spc ini jadi mana yang lebih besar, dia kelihatan di C sama D nya gitu coba kalau di D kita lihat di pakai size nah, ini di D ya nah di D ini, ternyata di residual bin ini tidak ada yang besar eh enggak berpotensi memakan hardisk kita ya, space harddisk kita. Jadi space-nya e, yang besar lagi ini berada pada data HRD 57,3%. Selanjutnya pada data video. Video ini memang besar nih. Ya. Sudah dicek, ini memang besar, memakan 33,9 GB. Kalau data HRD ini memang ini data punya data karyawan lama, dia sekitar 108 gigi giga ya emang ini dijadikan satu di sini. memang datanya sangat besar kemudian di data ID cuma 8,8 nah ini masih sedikit kemudian eh di sini kita bisa mesecan ulang atau refresh mengetahui mana yang gede yang gede kita bisa cek apa aja isinya kemudian kita delete ya kalau yang enggak terpakai kalau terpakai ya kita simpan saja Oke, okay, mungkin itu saja cara mengetahui hadis kita penuh, kenapa kok tiba-tiba penuh, ya seperti itu. Oke, okay, ini logonya seperti ini. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.